Apabila semua langkah ini sudah dilakukan tetapi sobatku belum juga mendapatkan sinyal siaran televisi digital, maka periksakan kembali pada bagian ini. Pastikan isi kabel antena dan serabutnya tidak saling menempel karena masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda, atau justru ada yang terputus atau terlepas dari rangkaiannya. Misalnya terlepas pada kepala soket atau jack konektor penutup kabelnya. Bagi sobatku yang bisa mendapatkan sinyal siaran, selanjutnya tinggal menekan menu pada remote STB dan isi bagian registrasi yang sesuai. Isi bahasa, isi nama negara, isi mode pencarian isi daya antena, isi kode wilayah atau kode pos, dan selanjutnya klik pencarian otomatis, perangkat akan mencari sinyal yang dapat tertangkap oleh antena lalu menyimpannya. Jika jumlah tangkapan sinyal kurang memuaskan, ubahlah arah hadap antena lalu ulangi lagi langkah pencarian otomatis.